cek cik, cik cik balik lagi bersama vero spinnya seluruh hari ini kita akan review game sweet of pawn dan saya seluruh hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet pawn hari ini yuk langsung gaskan aja. Oke nah, kita main di berapa ini 2400 aja kita langsung gas di 10 10000 ya, nah, yang bertanya, kita main di mana? Kita main di Retro Slot Bossku situs slot tergacor tersolid pembero jagat dunia akhirat. Di sini WD berapapun pasti di Retro dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang lagi ada event menarik buat kalian tuan itu. So. Eventnya itu depo. ke De bonus depo 500% seluruh. Jadi jika kalian depo Rp1000 otomatis bonusnya turun 50000 turun untuk tewanya 8 kali ya, turun untuk cara klaimnya juga mudah kalian tinggal ke lewet kita untuk klaim bonus new membernya ya suruh. dan ini new member khusus pragmatik saja ya turk khusus lo saja jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan surya jika ingin bermain dengan teo-teo kayak gini utama pakai referral kita suruh biar kalian bisa event-event menarik ini suruh eventnya adalah bonus member khusus slot khusus fragma khusus slot ya seluruh depo bonus depo 500 jadi kayak kalian depo 500.000 otomatis selalu kalian bertambah jadi ya di 200, 750 ribu, bonusnya itu 250.000 500 real itu dan untuk teo nya 8 kali ya sudah dan untuk cara klaimnya juga mudah kalian tinggal lihat aja itu ya dan untuk link gacornya saya sematkan di pin komen Lumayan nih, kita dapat free spin di tab 800 yuk Apakah ada isi yuk Kasih paham dong, buah-buahan segar yuk Dilipin nyatu ah, mantap sekali. kali kalinya -kali lagi, uh, kali 50 konek tuh, 15.000 kali 55 hmm, 800-an tuh. Awal yang bagus, bos. Untuk uh, kita langsung dikasih, saya nasional di awal nih. Lumayan, lumayan, lumayan juga. Kasih lagi dong, anggur. Ah, tuh, tuh, tuh. Uh, lumayan kali sih, ya, ya seluruh Ayuh, dong, Ayo dong aduh hudu magis kurang empat kali lagi ya, belum pesan dulu cuma mau tuh kali-kalinya udah banyak nih pisang jadi yuk Anggur tapi Anggur jadi yuk Aduh lumayan ya sambilnya kecil puluh empat puluh tuh lumayan empat ribu ini tembus sejuta tuh baru-baru banget awal kita mau kita langsung dikasih segera jadi. Gitu hehehe, kalau main di retroslot tuh kayak gini. suruh untuk linggatnya saya sematkan di pin komentar. Jelas sudah kerja keras retroslot, seluruh lumayan-lumayan ya kita udah bisa. WDWD mantap nih sob. Di awal kita udah dikasih kayak gini tuh, cuma di retroslot tapi ya sob. Kita sudah tergeser, sampai rujukan dunia akhir berduh. Untuk linggatnya saya sematkan di pin komentar, sob. Di pin komentar kita juga tersedia ya, link komentar grup Taylor di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor swiftbon dan sehari ini polosnya slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor oleh pusat slot gacor swiftbon dan sehari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor swiftbon dan sehari ini rt p slot gacor hari ini, ini. rt slot, slot hari ini rt p slot gacor Sewit bonanza hari ini. Ya, Suruh karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini. maka dari itu yudi bantu ramaikan grup tele biar kalian selalu tahu. bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini ya bosku yudi bantu ramaikan grup tele ya, sur biar kalian selalu tahu selalu tahu selalu tahu ini info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini ya sur, ya. Hmm, lumayan nih kita udah naik saldo 1,4. Tegaskan di 30. Lagi asur ya Surya. Semoga kita dapat bisnis fishin fish manis kayak tadi lagi, guys. So, Manggit jadi masih turun yuk, jeliju. Jeliju jadi uh, pisang bisa kali. Apal dulu ternyata yuk pisang turun. Pisang jadi tuh. Hmm, ah, berhenti. Aduh, memang itu. So, kalau main di direct crossover itu gini Anem bisa merasakan cicipi manis di sweet banana slotnya esok. Makanya ya, sur, maka dari itu ya, langsung gas kena aja untuk lingkatan saya sematkan di pin komen esok. Jangan hmm. lagi jangan bimbang main slot cuma di real slot aja. Ah, Situs slot tergadai total ter solid. Sampai rujukaga dunia akhirat yuk pisang jadi. Kan tepat sama tapi turun lagi. Enggak hmm, nggak mau lagi cukup pisang. Aduh, alur ah, jadi. Pisang jadi, skaternya mana coba? Scatter tiga langsung, aduh, yuk semangat! Aku jeli ijuk, pink, Hadir. Pecahnya mantap kali tuh, di luarnya sampai empat Belum nih, jangan-jangan. Bedong, hey heem, pecah di luar, mantap! Pengen kukuhi, tapi ini kalau udah profit mantap sih. Kita coba cari frisman basement manis lagi ya, surya coba lihat dan saksikan bersama apakah kita bisa dikasih Krispain-krispain mantap lagi ya soya eh dong Hai dong Surajib gue buat bakul permennya ya ini, ini juragan permen nih juragan lollipop nih. kita coba berburu lollipop lollipop manis Hai dong anjing belum mau dikasih lagi ayo 8 kali lagi yuk Halo, halo, halo, kali lagi halo, hmm, halo, dikasih kita coba satu pola lagi ya halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, semua halo, halo, terbuka luas dan buat teman-teman semua yuk dibantu like comment subscribe-nya share share halo, teman teman-teman halo, halo, halo, teman teman halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Info slot gacor hari ini, info slot gacor, suit bonanza hari ini, info slot hari, ini. bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor suit bonanza hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor hari ini, seluruh karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor suit bonanza hari ini maka dari itu jadi bantu. Like, comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu. Kalau cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya slot gacor online. Sweet bonus hari ini justru yes, kita juga berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor sweet bonus hari ini ya. Yes, Ah, sepertinya ini kesempatan WD yang sangat bagus, seluruh kita manfaatkan kesempatan wd widi widinya seluruh. Kapan lagi modal ratusan kita jadi bisa jutaan, ya, seluruh. Saya feltesmen pamit undur diri bye-bye, seluruh.